Dengan bunga Rp 560.000, jumlah sebenarnya Rp rupiah jumlah pembayaran Rp 1.600.000. Nah, teman-teman, untuk pinjaman Rp 1.600.000 ini kita hanya akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.400.000 saja ya. Untuk bunganya, di sini dipotong terlebih dahulu oleh pihak aplikasi.